assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam jumpa lagi sahabat bertemu lagi bersama kami Almera Parabola sahabat Almera Parabola di rumah bulan Desember ini Pagelaran piala AFF akan segera bergulir ya Tentunya piala AFF ini sendiri diikuti oleh timnas Indonesia Yang nantinya akan berlaga di turnamen piala AFF Suzuki Cup Almera Parabola akan memberikan informasi bagaimana caranya untuk menonton turnamen AFF Suzuki Cup ini secara gratis tanpa membeli paket Tentunya di decoder, kafisian, dan juga bisa ditonton menggunakan receiver-receiver umum ya. Caranya sangat gampang sekali ya sahabat, uh, tambahkan saja nilai transpondernya di satelit Telkom 4 dengan cara menekan tombol warna hijau, lalu masukkan nilai transpondernya adalah 037,58. polaritasnya vertikal dan simbol ratenya adalah 2083 lalu sahabat tekan simpan dan langkah selanjutnya adalah sahabat arahkan antena parabola sahabat ke satelit China Sat 12 dengan cara menaikkan sedikit saja mountingnya ke arah satelit Cina 12 dan bagaimana cara untuk mencari satelit Cina 12 ini sahabat bisa lihat video Almera Parabola sebelumnya akan saya uh, coba hubungkan dulu ke set finder ini ke satelit Cina 12 oke sahabat Amir, para parabola di rumah sinyal pun sudah saya dapatkan sebesar 78% antara 74 sampai 76 ya ini sinyalnya lalu akan saya coba scan di dalam Baik sahabat merah parabola di rumah, setelah sahabat mendapatkan sinyalnya seperti ini, langkah selanjutnya adalah sahabat tinggal cari saja siaran televisi yang ada di transponder ini. Sahabat pilih televisi, lalu sahabat cari. Dan tunggu saja sampai prosesnya selesai lalu sahabat simpan baik sahabat almera parabola di rumah ini ada dan ini adalah channel-channel televisi dari Thailand sahabat bisa saksikan juga untuk channel-channel yang lain